Kita selesaikan untuk sosialisasi OSS ini pada hari ini hari Rabu 3 November 2021, akan dilaksanakan sosialisasi one stop service layanan kepegawaian pada Kabupaten Magelang tahun 2021. ribu dua Adapun susunan acara pada sosialisasi Sosialisasi kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Magelang, yang ketiga adalah pemaparan materi dari bidang Pengembangan SDM BKPPD Kabupaten Magelang, yang keempat adalah sosialisasi one-stop service layanan kepegawaian Kabupaten Magelang, yang selanjutnya adalah tanya-jawab, -tanya dan terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara kali ini, kami mohon teman-teman untuk dimulai acara ini dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pernyataan pembukaan sosialisasi one-stop service layanan kepegawaian di Kabupaten Magelang yang kisa, yang sambutan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPPD Kabupaten Magelang. Untuk itu, waktu kami berikan kepada beliau, monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai BKKPD -BK, Kabupaten Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbidang Informasi Kepegawaian. Yang saya hormati pejabat-pejabat fungsional, pranata komputer pada BKPPD Kabupaten Magelang. Yang saya hormati Kepala Subbidang Diklat Pendidjangan dan Sertifikasi Bapak Joko Nuryanto dan Bapak dan Ibu, segenap para peserta sosialisasi One Stop Service Layanan Kepegawaian secara virtual, yang dalam hal ini dihadiri oleh pengelola kepegawaian dari seluruh SD Negeri di Kabupaten Magelang yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha esa yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti sosialisasi One Stop Service atau OSS, layanan kepegawaian data pengembangan kompetensi secara virtual. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri dan peraturan lembaga administrasi negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Maka setiap pegawai itu memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yaitu melalui pendidikan dan pelatihan paling sedikit 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Nah, selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, maka akan kami sampaikan hal-hal berikut. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan non-klasikal. Pelatihan klasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas. Untuk pelatihan non-klasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktek kerja. Dan atau pembelajaran di luar kelas, klasikal okay, dan non-pasikal, nah, mengingat adanya keterbatasan anggaran di dalam pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengiriman pelatihan pasikal maka setiap pimpinan OPD diharapkan dapat menggalakkan forum diskusi, koce, mentoring, dan belajar mandiri, atau pelatihan non-klasikal lainnya di OPD masing-masing. Nah, penghitungan di dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan ini menggunakan satuan ukuran jam pelatihan atau JP yang merupakan satuan ukuran waktu dalam melaksanakan pengembangan kompetensi yaitu 45 menit setara dengan satu JP kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal bentuk terdapat bukti atau sertifikat yang menyatakan jumlah JP kegiatan pengembangan kompetensi, maka perhitungan JP kegiatan pengembangan kompetensi ini dapat mengacu pada tabel konversi yang telah diatur dalam Peraturan Plan Nomor 10 Tahun 2018 <tuh> tentang Pengembangan Kompetensi PNS. Nah, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai itu dibuktikan dengan dokumen ya, sertifikat pelatihan atau diklat, kemudian surat keputusan atau surat perintah yang mencantumkan jangka waktu pelaksanaan dibuktikan juga bisa dengan surat tugas atau undangan dan bukti kehadiran atau surat keterangan melaksanakan pengembangan kompetensi yang ditandatangani oleh atasan langsung pegawai. Nah, jadi harus ditandatangani oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Nah, di dalam rangka tertib administrasi ini dimohon setiap PNS yang melaksanakan pengembangan kompetensi ini dapat melaporkan diri dan mengupload bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKPPD -BK, Kabupaten Magelang yang nantinya akan disampaikan secara detail dari teman kami di sub-bidang informasi kepegawaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk nantinya setiap pimpinan OPD dan atasan langsung diharapkan melakukan untuk monitoring, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kompetensi ini untuk memastikan pengembangan kompetensi di lingkungan OPD masing-masing ini berjalan dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan fasilitasi dan dukungan atas terselenggaranya sosialisasi one stop layanan kepegawaian data pengembangan kompetensi ini secara virtual dan kepada panjenengan semua selaku peserta sosialisasi OSS layanan kepegawaian data pengembangan kompetensi ini kami sampaikan selamat mengikuti. Semoga dapat mengikuti seluruh kegiatan ini dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi One Stop Service Layanan Kepertawian Data Pengembangan Kompetensi Secara virtual tahun 2021 secara resmi saya nyatakan di dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan hidayah, kekuatan, dan kesehatan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kiranya demikian Bapak dan Ibu, apa yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada Ibu, Dr. RS Sriwah Yuningsih atas uh, pernyataan sambutan dan pernyataan pembukaan secara resmi sosialisasi one-stop service layanan kepegawaian di Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Nuryanto Ssmm. beliau adalah Kepala Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi pada BKPPD. Untuk mengikat waktu, kami haturkan kesempatan dan waktu kepada beliau. Monggo, Bapak. Terima kasih pada Google selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, eh, Kepala BKPP Dian dan kali ini diwakili beliau, eh, Kepala Bidang Pengembangan SDM yang kami hormati, teman-teman yang dari di Tibikarti yang terima Bapak Ibu Peserta Sosialisasi One Stop Service secara virtual yang berbahagia. Bapak Ibu yang terima kasih. ini kami mendapat tugas untuk menyampaikan tentang pengembangan kompetensi bagi ASN. Bapak Ibu yang terima ada Adapun tujuan ya tujuan daripada soal ini adalah dalam rangka Pengisian ya pengisian uh, data profesionalitas ASN, di mana di situ ada beberapa indikator yang harus di, perlu kita selesaikan. Di antaranya adalah pengembangan kompetensi. Bapak Ibu terima bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi, uh, pada ini kita uh, berperdamaian pada perlan nomor 10 tahun 2018 tentang dasar pengembangan kompetensi bagi BNS. Di dalam pengembangan kompetensi ASN eh, dibagi ada tiga komponen, yaitu pendidikan, pelatihan klasikal, maupun pelatihan non-klasikal. Saya kira Bapak-Ibu sudah sering mendengar tentang pengembangan kompetensi ini ya. Di mana untuk pelatihan klasikal itu ada namanya pelatihan, ada seminar, ada kursus, ada penataran. Sedangkan pelatihan non-klasikal itu learning, pelatihan jarak jauh, coaching, mentoring, kemudian pertukaran pegawai, ada ditasiring, ada magang, dan lain Bapak-Ibu, yang Pak Arumati, sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Bawah, untuk pengembangan kompetensi ASN itu minimal khusus untuk PNS itu adalah 20 jam pelajaran selama satu tahun. Ya, Saya yakin Bapak Ibu di sini, di Dinas Pendidikan sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi. Cuma mungkin dalam hal ini, belum terdata, terdata di dalam database kami. Ya. Saya sedikit akan uh, memberikan apa yang namanya, deskripsi dan sekaligus tentang konversi uh, jam pelajaran untuk bentuk-bentuk uh, pelatihan. Di sini uh, bentuk pelatihan dalam klasikal sesuai dengan perlan nomor 10 tahun 2011, pada bentuk yang pertama adalah pelatihan struktural kepemimpinan ya. Itu program peningkatan program peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif. Ini biasanya kalau kami dinamanya, uh, di namanya eh kepemimpinan ya. Adapun konversi jam pelajaran itu adalah sesuai dengan jam pelajaran Kemudian pelatihan material, ya. program peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi teknik material, bidang kerja maupun proses pembelajaran secara intensif. Ini untuk konversi jp nya uh, adalah sesuai dengan jam pelatihan, uh, sesuai dengan JP. Uh, biasanya untuk pelatihan-pelatihan yang kami matur ini. Uh, di setelah uh, selesai pendapat suatu keterangan uh, telahan ya, muncul ada nama pelatihan dan jumlah jam pelajaran, jam pelajaran. Kemudian untuk pelatihan tenis adalah program peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi penguasaan substansi bidang kerja melalui proses belajar secara intensif. Ya ini bentuk-bentuk klasikal. Itu untuk jam CP-nya adalah sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian untuk pelatihan fungsional, yaitu program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensinya di bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan fungsional melalui proses pembelajaran secara intensif. Ini untuk COVID-nya adalah sesuai dengan jam pelajaran yang tercantum di dalam uh, sarbutika yang Bapak Ibu pernah ikuti. Kemudian, untuk pelatihan sosial kultural, yaitu program peningkatan pengaturan keterampilan dan sikap perilaku PNS, untuk memenuhi kompetensinya, kompetensi secara kultural, melalui proses pembelajaran secara intensif ini juga sama, masih sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian, seminar lah. ini, Bapak Ibu, sering ya, seminar kompetensi salesat ini sering dilaksanakan Bapak Ibu sekalian untuk guru-guru. Ya, yaitu pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karir yang diberikan oleh pakar atau praktisi untuk memperoleh mendapat para, untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu masalah di bidang aktual. Dan tentu yang relevan dengan bidang tugas dan kebutuhan pengembangan karir PNS. Ini nilainya untuk jam pelajaran adalah satu hari adalah empat CP misalnya bapak ibu bisa 2 atau tiga berarti tiga dikalikan nah, kalau dua hari berarti 8 CP ini merupakan suatu apa ya nilai yang cukup tinggi bagi bapak ibu di dalam pengembangan kompetensi biasanya untuk guru untuk guru dinas kesehatan jabatan jepretan sosial sering melaksanakan kegiatan ini kemudian workshop atau lokakarya itu pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kerja dan karir yang diberikan oleh pakar atau praktisi. Ini adalah uh, konversi JP satu hari sama dengan lima lima GP, ya. Workshop, kakak kaya, yakin bapak ibu sering uh, melaksanakan kegiatan ini untuk guru. Selanjutnya bentuk pelatihan kasih berikutnya adalah kursus Ya, kursus kegiatan pembelajaran terkait soal pengetahuan atau tampilan dalam waktu yang lebih singkat. Ini adalah untuk konversi konversi bina adalah sesuai dengan jam, jam pelajaran. Kemudian penataran juga termasuk bentuk-bentuk psikal. -bentuk Kemudian bimbingan teknis, bimbingan teknis kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat khusus dan teknis. Nah, ini termasuk uh, juga pengembangan bentuknya klasikal. Ini untuk jp nya adalah sesuai dengan jam uh, jam uh, Untuk jalur pelatihan yang klasikal, tapi ada klasikal dan klasikal. Kalau pelatihan non klasikal itu adalah seperti learning. Jadi ini adalah merupakan suatu Uh, juga termasuk pembelajaran, nih, pembelajaran uh, dalam rangka meningkatkan kewenangan Bapak Ibu nih, uh, untuk pengisian, ya, untuk pengisian IPASN, nih, Prova, uh, Prova, Tas, IP ASN, indek indek profesionalitas aparatur sipil negara, nih, termasuk learning ini. Ya. Kemudian pelatihan jarak jauh, yaitu proses pembelajaran secara postur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh. Untuk Kabupaten Magelang saat ini kelihatannya kok masih jarang. Ini adalah untuk konversi GP adalah sesuai dengan GP. Kemudian, belajar mandiri. Nah, ini sering-menging, diberikan kita semua bahwa untuk jadwal pelatihan non klasikal belajar mandiri merupakan suatu Terobosan yang uh, baru dalam rangka pengembangan kompetensi Ini jarang, jarang kita apa kita kita apa kita ketahui bahwa belajar mandiri termasuk uh, pelatihan mengklasikal uh, dalam rangka pengembangan kompetensi. Ini upaya individu PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia. Ini adalah untuk konversi jp nya maksimal 2 GP per hari nah ini kenyataan peluang bagi kita semua dalam rangka uh, pengembangan komunitasi untuk yang mandiri ini itu uh, apabila PNS itu akan beli seharusnya ya, ada surat tugas dari pimpinan jadi uh, dia bisa bisa apa ya bisa mengakui lah bisa diakui kalau tanpa pimpinan uh, kelihatannya masih banyak kita kegiatan-kegiatan seminar ya, seminar tanpa, tanpa, tanpa izin pimpinan, dia tahu-tahu dapat sepertikat. Sebaiknya memang harus ada izin pimpinan. Kemudian bimbingan di tempat kerja. Itu suatu proses bantuan terhadap individu di tempat kerja dengan maksud agar pegawai dapat mengetahui tugas dan bukti di lingkungan pekerjaan. Ini maksimal 2 CP per hari. Kemudian coaching. Coaching adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan, kemampuan pemecahkan, pemasaran, dan mengoptimalkan operasi diri. Ini adalah maksimal 2 CP 2 per bulan. Jadi maksimal 2 CP 2 per bulan. Jadi maksimal hanya 2 CP kali 2 per bulan. Ya. Kemudian mentoring, suatu proses perbantuan terhadap individu di tempat kerja dengan maksud agar pegawai dapat mengetahui tugas dan fungsinya di lingkungan pekerjaan. Ya, ini adalah maksimal 2 JP kali 2 per bulan. Bentuk ya, pengembangan kompetensi pelatihan klasika berikutnya adalah Bridge Matching itu kegiatan untuk mengembangkan kompetensinya dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai kar karakteristik sejenis ya mungkin dikasih banding ya Bapak Ibu misalnya uh, membandingkan sesuatu di SKPD satu dengan SKPD lain itu termasuk uh, juga termasuk Bridge ini cukup Bapak cukup, cukup tinggi nilainya 10 CP per kegiatan kemudian magang yang magang proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai karena menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan jadi ini dimagangkan ya dimagangkan misalnya kalau di kami, misalnya yang kami ketahui misalnya seorang TK medis dia bekerja di rumah sakit yang baru, kesempatan di situ, kemudian dia dimagangkan rumah sakit yang lebih tinggi misalnya di tipe C atau tipe B, yang, yang tenaga, medis. tenaga medis. Kemudian, pertukaran PNS dengan pegawai, ini masih jarang kita laksanakan, itu juga ada Konversi CP-nya adalah 2 CP per kegiatan, 20 CP per kegiatan. Kemudian data sharing yaitu penugasan penempatan PNS pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah 20 CP per kegiatan. Untuk jaru pelatihan berikutnya adalah komunitas belajar atau COP. Nah, ini kelihatannya sering dihasilkan oleh Bapak ibu sekalian, ya, suatu pekerjaan, suatu perkumpulan, beberapa orang PNS yang memiliki tujuan saling menguntungkan untuk berbagai berbagi, berbagi pengatuhan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran. Saya sering mendengar bahwa ini termasuk ada kegiatan perkumpulan guru-guru yang membahas apa, kemudian di situ uh, memencangkan suatu permasalahan, ya, sering. Ya. Cuma permasalahannya kadang-kadang tidak diikuti dengan surat tugas dari kepala sekolah atau dari SKPD. Ini mempunyai konversi JP adalah maksimal 2 JP per hari. Kemudian outbound juga termasuk jenis pelatihan yang klasikal, yaitu pembelajaran melalui simulasi yang diadakan agar PLN mampu menunjukkan potensi dalam membangun semangat kebersamaan, kemudian pentingnya peran kerja sama sergi dan keberhasilan bersama ini mungkin sekolah mengadakan uh, apa ya outbound uh, dalam langkah kebersamaan itu termasuk juga uh, konversi CP nya uh, masuk di, di dalam pengembangan kompetensi uh, mungkin itu yang kami sampaikan karena waktu yang membatasi kita Cuma seminta saja bahwa bentuk pengembangan kompetensi, ASN itu ada satu, melalui pendidikan, kemudian pelatihan klasikal, itu ada pelatihan, seminar, khusus, ya kemudian ada bintik juga, ya kemudian pelatihan klasikal, ada running, pelatihan jarak jauh, coaching mentoring, kemudian petugas pegawai, ditarstering, makan, dan lain-lain. Ini dalam rangka pengembangan kompetensi. Bapak-Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang kami sampaikan dalam kegiatan pada sore hari ini tentang pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi adalah merupakan merupakan hak kita ya, dan hak kita untuk dalam satu tahun 20 JP per tahun. Itu hingga kita dalam pengembangan kompetensi, tentunya apa yang kami sebutkan tadi ya ada ada ada benci, melalui pendidikan, melalui klasikal maupun non demikian, Ademian, mohon maaf, kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita lanjutkan uh, praktek yaitu tentang uh, pengisian pengembangan kompetensi yang terkait mas Ahmad. Waktu kami persilahkan. Atau mungkin Mas Anawi dulu, mau kemenangan dulu. Eh, awan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirrohmanirrohim. alamin syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini yang kami hormati. Bapak Kepala BKlibit atau yang mewakili, dalam hal ini Ibu Kepala Bidang Pengembangan SDM, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Kepala Subbidang eh, Diklat dan Penjenjangan, serta sertifikasi, Bapak Joko yang kami hormati, rekan-rekan jabatan fungsional eh, dan jabatan eh, pelaksana, semuanya yang kami hormati. Eh, dalam kesempatan kali ini, kami ingin sedikit memperkenalkan bahwa untuk aplikasi adalah One Stop Service, yaitu aplikasi untuk mendukung tercapainya IP ASN. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang dan juga Bapak Joko, mengenai beberapa hal tentang peningkatan kompetensi, di mana peningkatan kompetensi ini berkaitan erat dengan indeks profesionalitas ASN. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan nilai indeks Profesionalitas ASN ini, diantaranya adalah dengan kita uh, memasukkan data riwayat uh, pendidikan dan latihan. Dengan latar belakang itulah uh, kami dari BKPPD meluncurkan One Stop Service, di mana One Stop Service ini Uh, untuk layanan yang pertama diluncurkan adalah penambahan atau pengendirian Deng entrian riwayat diklat. Uh, di masa yang akan datang tentu untuk service ini adalah uh, aplikasi yang nantinya akan mengumpulkan semua jenis layanan kepegawaian dari uh, Bapak-Ibu uh, ASN semuanya akan dikumpulkan di dalam satu aplikasi yaitu One Shop Service, tidak cuma untuk meng data riwayat juga eh, saja, oh, tapi akan diikuti oleh nanti semua layanan-layanan, harapannya akan bisa eh, dikumpulkan dalam satu aplikasi yaitu One Shop Service. Baiklah, Bapak-Ibu, kenapa eh, yang pertama ini adalah kita ingin mendata atau meminta data e, e, diwaya digelaskan dari ASN. Seperti ya, yang kita ketahui bahwa sesuai amanat dari Perka BKN nomor 8 tahun 2019, jelas, 2019 tentang e, penyusunan e, tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN. E, setiap e, pemindah kabupaten kota diminta untuk e, mengukur indeks profesionalitas ASN di masing-masing. Seperti diketahui bahwa Bapak-Ibu semuanya itu dapat melihat sejauh mana eh, tingkat profesionalitas atau kualitas Bapak-Ibu semuanya melalui link BKN yang setelah PDMI-CPK kemarin itu sempat beredar di kalangan Bapak-Ibu eh, nilai, nilai nilai IP ASN masing-masing ASN yang bisa diakses melalui link eh, IP di ASN BKN banyak yang komplain kepada kami mengapa kok nilainya nilai nilainya itu masih rendah nilai masih rendah itu karena di antaranya memang di antaranya syarat-syarat eh, atau dari bsn di antaranya adalah eh, kualitas pendidikan dan kompetensi itu belum masuk untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan itu di antaranya kita diminta untuk memasukkan data daftar wadiblat kaitannya dengan pdm Uh, itu memang belum bisa sinkron dengan IP ASN yang bisa dilihat oleh Bapak-Ibu semuanya di link uh, ip-jasn.bgn.gud.id karena untuk pdm sendiri itu masih dalam tahap verifikasi dan uh, belum sampai ke tahap approval nanti setelah sampai ke tahap approval tentu nanti pdm itu akan bersambungan erat dengan IPASN. Okay. Jadi, IPASN itu adalah statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Jadi, kita itu bisa dilihat kualitasnya dengan indeks. Indeksnya berupa nilai. Nilainya berapa? Misalnya saya. Saya kalau di IPASN, di BKN itu nilainya masih 70. Dan itu masih rendah. Karena apa? Saya menduduki jabatan struktural tetapi saya belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat eh, jabatan struktural. Makanya saya eh, masih nilainya rendah. Untuk bisa mendapatkan nilai baik, maka karena saya menduduki jabatan struktural, maka saya juga harus mengikuti diklat struktural. Nah, setelah kami mengikuti diklat struktural, jabatan strukturalnya kita entrikan, maka nanti akan bisa menaikkan indeks prestasi ASN. Nanti Bapak-Ibu semuanya bisa mencoba melihat berapakah indeks prestasi atau kualitas diri kita yang dibentuk, dirumuskan dalam angka. Itu melalui link nanti kita sampaikan, ip Oke. Okay. Rata-rata masih rendah, makanya dari itu kita diminta untuk meningkatkan nilai itu. Di antaranya yaitu dengan menginputkan data riwayat diklat terakhir. Oke, okay, tahun 2019 sampai dengan sekarang, nanti semuanya diinputkan di aplikasi yang akan disampaikan oleh Mas Prakom. Nanti Mas Prakom akan menjelaskan aplikasi tersebut. Okay. Uh, batas waktu penginputannya tadi dari disampaikan mulai se mulai sekarang sampai dengan tanggal 12 November. Itu mudah pengisiannya, hanya nanti eh. Uh, Bapak Ibu semuanya bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah sekolahan atau bisa di-share saja itu aplikasinya sehingga Bapak Ibu guru yang lain e, bisa menginputkan secara mandiri. Oke, okay. saya saya kira itu bahwa latar belakangnya mengapa kita e, harus menginputkan nilai Pak ASN itu adalah supaya e, indeks prestasi indeks profesional ASN bisa meningkat. Oke, okay. karena untuk PDM SPK sendiri. Uh, sampai saat ini memang dari BKN sendiri belum belum mengizinkan kita untuk melakukan approval. Jadi bukan dari karena BKN uh, karena BKD itu belum melakukan approval, kan? tapi dari BKN memang belum mengizinkan kami untuk melakukan approval. Maka masih terkendala dari IPASN, Bapak Ibu semuanya yang masih rendah. Yeah. maka untuk meningkatkan IPASN, harapannya salah satunya bisa dengan menginputkan data diklat. 2 tahun eh, dari 2019 sampai dengan sekarang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan sebelumnya Mas Prakom menjelaskan tentang aplikasi OSS ini. Eh, sekali lagi bahwa ini adalah suatu pendahuluan saja untuk OSS, seharapannya nanti eh, tahun depan aplikasi OSS ini bisa berkembang sehingga semua layanan kepegawaian nanti akan tertampung di aplikasi OSS ini. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, walaupun waktu sudah sore hari masih berkenan untuk ikut zoom meeting ini, tercatat sudah hampir 400 peserta mengikuti, 385 saya mengucapkan terima kasih, semoga nanti mendapatkan hal yang positif. Silahkan nanti penyampaian yang disampaikan oleh Mas Prakop, saya perkenalkan, namanya Mas Ahmad Solihin. Dia merupakan jabatan fungsional penelola komputer, ahli, karena emang jenjangnya keahlian. Jadi silahkan nanti contoh yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Mas Prakop. Jadi saya sekian, nanti kita buka untuk sesi tanya jawab. Waktu selanjutnya kita sampaikan kepada Mas Ahmad Masaligi. Silakan Mas Pratong. Baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Ya saya hormati uh, Ibu Dr Sri Wahyuni Se selaku Kepala Bidang Pengembangan uh, Sdm di BKPPD. Dan juga yang saya hormati Bapak Joko Lianto selaku Kepala Subidang Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Sertifikasi. Serta Mas Muhammad Anafi selaku Kepala Subidang Informasi Kepegawaian. Dan juga Bapak-Ibu sekalian peserta Sosialisasi OSS Layanan Kepegawaian dari seluruh SD ini, SDN. Oke pak ini dari seluruh SDN di Kabupaten Magelang uh, Sugeng Sodang Bapak dan Ibu kita selesaikan gitu. kita santai kita uh, bersama di sini belajar tentang uh, satu sistem baru satu aplikasi baru yang nanti rencananya sistem ini uh, tentunya uh, akan memudahkan nanti untuk segala kepengurusan layanan kepegawaian di BKPPD, seperti itu. Jadi, kalau yang dulu mungkin uh, sering banyak gitu, ditemui link-link uh, atau situs-situs aplikasi terlalu banyak nama linknya. nanti ke depan hanya uh, buka satu aja kayak gitu, dengan satu akun tentunya, Bapak dan Ibu sekalian di situ sudah disuguhi berbagai macam fitur. Tapi nanti itu pengembangannya, dan uh, untuk kali ini, kita akan berfokus pada satu uh, timeline, satu agenda seperti itu, yang digunakan untuk mendata uh, data riwayat, keikutsertaan, pelatihan seperti itu. Ya, baik, uh, langsung saja saya izin share screen. ya udah tampil ya Bapak dan Ibu nah uh, aplikasi ini berbasis website uh, tetapi Bapak dan Ibu sekalian dapat juga uh, bukanya dengan smartphone di browser ya, bisa pakai Google Chrome seperti itu Nah, Bapak dan Ibu sekalian uh, sebelumnya saya sertakan uh, linknya dulu kalau misal nanti langsung buka ya, itu ada di chat coba saya kirimkan dulu di chat, ya, yeah. muncul nggih. Yeah. di situ linknya, kalau ingin membuka langsung nantinya, ya, yeah, sambil saya jelaskan tentang penggunaan sistemnya, ya. Yeah. Uh, di awal aplikasi itu dibuka, nanti bapak dan ibu sekalian akan dihadapkan dengan form login, ya. Yeah. Nah seperti itu yang ada di layar bapak dan ibu sekalian. Nah, di aplikasi ini, Bapak dan Ibu dapat langsung masuk menggunakan NIP Bapak dan Ibu sekalian dengan kata sandinya adalah NIP atau nomor Induk pegawai nomor KTP. Nanti diisikan saja di sini NIP-nya, kemudian bawahnya untuk kata sandi adalah NIP, nomor KTP. Seperti itu enggak, semuanya uh, pasti punya enggak, Dua hal itu, karena ini dikhususkan uh, untuk ASN. Ya. Nah, apabila nanti didapati Bapak dan Ibu sekalian tidak uh, dapat masuk atau nomor uh, KTP-nya belum tersinkron, disimpan, Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung klik ini, ya, klik tombol bantuan. Nah, dengan mengeklik ini nanti Bapak dan Ibu sekalian akan langsung Uh, dikirimkan via WA, nanti langsung ngechat saya di situ. Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ngirim NIP-nya. Nanti saya akan doakan uh, NIP-nya, pembaruan di SIMPAC-nya seperti itu. Nanti kalau semisal uh, ada uh, kendala untuk masuk dalam sistemnya seperti itu, nanti Bapak dan Ibu tinggal kirim NIP dan NIC nya nomor KTP. Seperti itu, guys, tinggal klik ini. Nanti akan langsung masuk di WA dan WA-nya langsung tersambung uh, dengan kontak saya, seperti itu. Nanti monggo kalau ada yang permasalahan lainnya mungkin uh, dapat juga langsung diklik tombol bantuan di situ. Oke, okay? selanjutnya saya akan uh, menemukan uh, tata cara tentang penggunaan uh, sistem OSS ini. Pertama saya akan uh, uji coba masuk dengan akun saya. Saya masukkan di sini, kemudian saya entrikan nik saya hai, saya tak nyontek ktp dulu Oke, kira Oke. Ya. Kalau nanti sudah berhasil masuk, itu Bapak dan Ibu sekalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini, Pak Bu. Seperti ini. Nah, ini dinamakan halaman beranda, yaitu halaman pertama kali yang akan tampil setelah login. Nah, di sini, di halaman beranda ini, nanti akan muncul yang namanya overview. Overview itu uh, isinya uh, saya bagi menjadi tiga, yaitu tentang aplikasinya. Ya nanti di sini akan tampil tentang fitur-fitur pembaruan. Tentang apa saja yang sudah ada di OSS. Nah, untuk saat ini pendataannya uh, baru untuk data di klub. Yeah. Di mana di sini bisa kita lihat timeline atau ini agenda yang sedang kita hadapi seperti itu. Nah, di sini tertera kita diwajibkan di timeline itu untuk mengisi data diklat. Penjelasannya ada di sini yaitu untuk mengentri dan pembaruan data terkait dengan riwayat keikutsertaan diklat. Nah, di sini juga diterangkan bahwasanya diprioritaskan untuk mengisi keikutsertaan diklat dalam rentang waktu dari tahun 2019. Sampai 2021 Di sini ada juga tanggal Untuk pengisiannya Yaitu dimulai dari 3 November 2021 atau hari ini Sampai 12 November 2021 Itu bertepatan Dengan uh, Jumat ya. Berarti masih ada kira-kira Waktu 10 hari nah, Untuk mengisikan itu Kemudian di bawahnya adalah next project, ini adalah fitur-fitur yang akan saya tambahkan nantinya di uh, OSS ini. Tentunya masih ada banyak lagi nanti yang akan kami tambahkan di situ, mau ditunggu nanti inovasi-inovasi uh, dari kami. di situ. Nah, kemudian uh, langsung saja kami masuk uh, di uh, pengisian tentang tata cara pengisiannya. Nah. Bapak dan Ibu sekalian uh, bisa melihat di sini di posisi kiri monitor itu ada menu data diklat di bawahnya beranda. Kelihatan, ya. Nah di situ tinggal diklik aja nanti akan muncul menu riwayat diklat. Nah di situ Bapak dan Ibu sekalian tinggal klik saja. Diklik nanti akan muncul tampilan tabel, informasi tabel di situ adalah riwayat-riwayat yang sudah diantrikan atau pernah diantrikan sebelumnya. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya sistem ini tentunya telah terintegrasi dengan uh, SIMPAC. Jadi data-data yang mungkin dulu pernah dilaporkan, diklat-diklat, itu yang sudah terdata di SIMPAC akan muncul semuanya. Kecuali bagi uh, mungkin yang belum pernah melaporkan atau uh, mungkin ada CPNS di sini, seperti saya mungkin hasilnya akan kosong ya. Ini tadi data-data uh, simulasi. Nah, oke okay. uh, pada bagian pertama ini eh, saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan data riwayat baru. Nah, kalau kita lihat di atas itu ada yang warna uh, teks, warna biru, di situ ada tulisan data baru. Nah. Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung mengklik itu, mengklik e, tulisan itu, kemudian akan tampil e, formulir entrian seperti yang tertera pada layar. Nge. Nah, di situ ada informasi-informasi yang perlu diisikan. Nah, pertama, di situ ada bagian tentang kategori diklat. Nah, kategori diklat itu penjelasannya itu ada di e, materi yang telah disampaikan tadi disampaikan, nah itu ada jenisnya, ada pelatihan fungsional, ada pelatihan tek teknis, dan lain-lain macam sebagainya, itu banyak. Nah, tadi ada pertanyaan di sesi satu tentang pelatihan fungsional, ya, tentang perbedaan antara pelatihan fungsional dan pelatihan teknis lainnya. Nah, pelatihan fungsional ini yang dimaksud adalah mungkin semacam jenjang. Semisal saya nanti masuk uh, di pelatihan, diangkat pertama, menjadi prakong ahli pertama. Nah, di situ berarti saya harus mengikuti tentang pelatihan fungsional. Atau nanti uh, di masa yang akan datang, dia akan menjadi muda Seperti itu berarti kan perlu ada pelatihan fungsional seperti itu, pengangkatan pertama. Nah, selanjutnya. Di sini pengisian untuk keterangan nama kegiatan atau mungkin saya akan simulasi kegiatan hari ini ya. Ini ada bimtek, saya tuliskan bimtek di sini. Kemudian adalah sebesar bimbingan teknis. Sistem OSS pelayanan kepegawaian. Semisal saya ingin mengisikan kegiatan hari ini ya. Seperti itu contohnya. Nah, di sini ada tempat pelaksanaan. Mungkin saya bisa isikan adalah Madla. Terus penyelenggaranya dari BKPPD. Seperti itu. Mungkin angkatan kalau belum ada itu bisa digosongi. Kemudian tahun pelaksanaannya adalah 21 atau mungkin ini tadi sesinya adalah sesi 2 seperti itu. Nih, kemudian Tanggal mulai diklatnya adalah mungkin karena nyari hari ini saya pilih tanggal 3 November selesai juga hari ini berarti tanggal 3 November. Kemudian jumlah durasinya. Nah di sini akan Bapak dan Ibu sekalian akan dapat mengalami pertanyaan, ya akan banyak pertanyaan di sini tentang durasi. Kalau yang dari pelan tadi atau kalau kita mengacu ke penelitian di IPASN itu satuan bakunya yang digunakan adalah jam pelajaran jam JP, jam pelajaran. Nah, di sini uh, mungkin uh, barangkali kemarin-kemarin ada kegiatan yang mungkin tidak menyertakan itu, sehingga Bapak dan Ibu sekalian mungkin akan bingung ya tentang konversinya loh. Kalau uh, mungkin satuannya hari itu berapa JP? Nah, di sini sudah ada konversinya, jadi Bapak dan Ibu sekalian tinggal menyesuaikan. Kalau semisal di acara kegiatan itu tidak menyantumkan JP-nya. Jadi khusus yang memang tidak disertakan JP-nya. Bapak dan Ibu sekalian langsung dapat pilih durasinya dalam satuan apa? Semisal di sini hari, nah di sini tidak ada JP-nya, tidak disampaikan oleh mungkin panitia atau penyelenggaranya, saya pilih hari aja kayak gitu. Di sini saya isikan satu hari. Nah, di sini kita dapat lihat bahwasanya eh, langsung muncul empat. Ya yeah, di sini tertera 4 JP. Nah itu konversinya Bapak dan Ibu berarti kan dalam bimbingan teknis uh, satu hari itu 4 JP seperti itu ya otomatis. Kalau semisal tidak disampaikan kayak gitu dari pihak penyelenggara tidak disampaikan ketentuan JP yang diikutinya seperti itu. Namun apabila nanti sudah disampaikan Mungkin itu 6JP, kayak gitu. Ini diganti aja jam pelajaran. Terus ini diganti lagi 6, maka kan sama. Jam pelajaran berarti konversinya 6JP juga. Seperti itu, ya? Jelas? Oke. Nah, ini uh, selanjutnya di bawah ini ada tiga kolom, yaitu uh, untuk nomor sertifikat. Kalau misal nanti ada pihak penyelenggara itu menerbitkan sertifikat, itu bisa diisikan di sini. Nanti nomor sertifikat. Misal saya contohkan di sini saya isikan ini, kemudian tanggalnya mungkin uh, keluarnya sertifikat adalah besok, mungkin tanggal 4 seperti itu, dan tahunnya adalah 2021 sesuai dengan tanggal uh, pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kalau seumpamanya itu sudah uh, terisi semua, tinggal diklik simpan, ya. Maka data akan tertambah di sini akan sudah nambah dan ketika uh, Panjenengan udah menambahkan ini otomatis akan tersinkron dengan data di SIMPAC. ya di Simbak udah uh, bertambah juga datanya dari apa yang kita entrikan di sini jadi udah terintegrasi udah tersinkron seperti itu nah itu bagian awal ketika kita ingin menambahkan data riwayatnya bapak dan ibu sekalian nah. Nanti kalau semisal dalam pengenterian itu, terdapat uh, apa kekeliruan dalam mengetik, kayak gitu, typo kayak gitu, cara untuk mengeditnya tinggal di sini. ya Di sebelah uh, kanan itu ada kolom aksi, yang paling tengah itu adalah untuk mengedit. Yang paling awal itu untuk melihat detailnya. So, kalau kita klik akan muncul detail-detailnya, informasinya tadi. Nah, kalau kita klik di uh, tengah, itu adalah digunakan untuk mengeditnya. Kalau misal ada tipung, itu tinggal dibenerin datanya, kayak gitu setelah itu disimpan kembali. Disimpan aja kayak gitu, maka datanya akan terupdate, terupdate seperti itu. Kalau misal ada data yang uh, salah kayak gitu dan pengen dihapus, tinggal diklik tombol paling kanan, tombol gambar sampah itu. Klik untuk menghapus, tinggal diklik aja, nanti tinggal confirm, maka datanya akan hilang seperti itu. Nah, jelas guys, seperti itu cukup simpel. Sim uh, bahkan ini simple banget untuk mengantre dan bapak dan ibu sekalian bisa mengentrikan uh, pakai komputer atau pakai handphone seperti itu, pakai smartphone-nya mm. seperti itu, tinggal nanti buka aja. Kali yang kami share tadi Dan juga uh, Oh ya yeah. Untuk uh, pengentriannya Seperti yang saya sampaikan tadi Ini uh, difokuskan Untuk 2019 Sampai 2021 Dulu ya Seperti itu Kemudian apabila nanti uh, Bapak dan Ibu masuk Kayak gitu udah ada data banyak Berarti itu datanya pernah dientrikan Sebelumnya disimpan Seperti itu nah. Apabila nanti di tahun-tahun yang lalu itu udah ada di situ dan didapati ada data yang salah, monggo dapat bisa langsung disesuaikan, gih, untuk dimutakhirkan datanya seperti itu. Oke, okay? seperti itu, uh, Kami tunggu nanti uh, pelaporan data-datanya di sistem ini kami akan coba pantau lewat sistem juga tentunya nanti entriannya dan kami akan tutup nanti di tanggal uh, 13 ya, 13 November untuk kami olah dan kami jadikan bahan untuk bahan uh, perhitungan di IPASN. mungkin terima kasih dari saya, kurang lebihnya dari Mas Rekom, mohon maaf. Uh, kita buka sesi tanya-jawab dan diskusi, monggo Mas Operator. Monggo bisa resen kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian biar kami aktifkan mute nya monggo diresen dari mbak mbak guru monggo monggo diurutkan aja uh, untuk apa materi akan di share setelah selesai pelatihan ya ya maturimsha sama doa alhamdulillah ngecek nilai di mana mungkin itu Pak, sudah ada yang share itu di IP IPJSN. Oh, ya. Kemudian, maaf bertanya Pak, untuk P3K dalam mengecek IP ASN, keterangannya password tidak sesuai, mohon Ibu. Terima kasih. Itu mungkin bisa dicoba ulang. Pada, pada prinsipnya passwordnya itu adalah nama awal misalnya saya namanya Muhammad Hanafi maka uh, username, username saya adalah Nip kemudian passwordnya itu adalah Muhammad okay. sesuai dengan uh, nama awal atau misalnya kalau namanya itu ada beberapa uh, kata gitu berarti kata yang paling awal misalnya Mas Ahmad solikin berarti nanti passwordnya itu Mas Ahmad gitu. seperti itu coba kalau mungkin memang ada masih ada kekeliruan, nanti bisa diinformasikan kepada kami. Kami cek dulu di SAPK, apakah ada kekeliruan nama atau yang lainnya. Dicermati dulu, ada penunjuknya, Pak. Gitu. Oh, okay. Okay. dari SDN Kapuan. kemudian berikutnya dari SDN Bandungan, ASN P3K ikut input. Nih, Pak, bisa silahkan bisa. input. Nih, ya, banyak. semua ASN. Gini, silakan masuk, ASEAN bisa masuk Kemudian mohon bertanya Untuk pengisian dari tahun berapa? Nah, Kita jawab mulai tahun 2019 sampai 2021 Kita jawab itu Kemudian ikutnya link Yang untuk masuk tadi tolong di-share Link ya, tadi ketinggalan karena keluar sebentar Ling, mau, oh. oh. oh. oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> itu ya, link. kemudian berikutnya, ini apabila langsung ditindaklanjuti dan ternyata akun tidak ditemukan, biasakah, bisakah langsung terbantu keluar. Hmm. tidak ditemukan dalam arti apakah nip-nya itu bermasalah atau bagaimana atau kanknya masih belum sinkron mohon nanti diinformasikan hmm. karena semua ASN yang ada di BEM insya allah sudah bisa login semuanya kalau nip dan nik-nya sudah sinkron Pak oh hmm, baik jadi diinformati nggih Bapak kepada kami nanti yeah. melalui jalur pribadi bisa hmm. kemudian apabila ASN tidak dapat memenuhi 20 CP Apakah adakah sanksinya? Untuk saat ini memang belum belum belum ada, belum ada. Tetapi bahwa untuk apa untuk apa untuk pemungutan ini sebenarnya banyak cara, banyak cara baik itu klasikal maupun non klasikal. Jadi untuk untuk apa untuk JP-nya, untuk PNS adalah 20 GB per tahun sedangkan untuk P3K adalah maksimal 24 GB per tahun maksimal kalau P3K Jadi memang apa, untuk ada perbedaan kemudian dari SD Sambak Sambak ya, ini mohon bertanya apakah subjekat yang dimaksud dimaksudkan hanya yang ada tanda tangan dan dinas Tanda tangan dari dinas saja mohon bertanya, Apakah Dikap yang dimasukkan Nggak, Saya kira kan Bapak Ibu kan menerima Pengelolaan COVID tidak cuma dari dinas saja ini. Mungkin dari Bisa dari, dari lembaga lain ya. Yang penting bahwa Pengelolaan Kompetisi Bapak Ibu sekalian Itu ada, ada yang menugaskan Ada yang menugaskan kemudian itu misal tahun kemarin CP belum terpenuhi terus di tahun ini bisakah ah, tidak bisa guys masih disebutkan bahwa 20 CP per tahun itu bagi PNS dan 24 CP maksimal bagi ketiga tahun ya. kemudian apakah jika online dan dilaksanakan di luar kabupaten bisa dimasukkan CV-nya dan cv lebih dari 30 pada prinsipnya, bahwa untuk PNS kan minimal ya, minimal ya, lebih nggak masalah gitu nggak masalah ya. biasanya kan untuk untuk apa untuk uh, uh, untuk apa untuk jajanan guru kesehatan agak kata, kata lebih ya kalau minimal minimal 20 puluh kemudian materi dinding kok tidak muncul masih nanti masih kosong materi uh -huh. materinya belum diupload mungkin nanti setelah acara selesai akan kita sampaikan materinya yang disesuaikan kemudian hmm. Maaf sih bertanya, tadi sedikit ketinggalan, jadi ASN P3 juga mengikutnya. ya ASN itu ada dua, itu PNS dan P3K, silakan menghubungi. Kemudian mohon diulang cara memasukkan CP jika tidak ada CP pada swetikat. Oke, okay. mohon. Saya skip lagi. Oke, okay, uh, saya ulang lagi, guys, tentang cara caranya. Tetapi sebelum itu, uh, saya sampaikan bahwasanya tutorialnya sudah ada di YouTube, guys. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa langsung buka YouTube, kemudian ketik aja OSS spasi BKPPD. Itu, guys, seperti yang ada di layar ini. Muncul kan? Coba saya besarkan dulu. Nah, itu buka Youtube, kemudian diklik OSS-BKPPD Atau linknya udah ada di chat, ye. nanti bisa di scroll di situ ada di chat Oke, saya kirimkan ulang lagi e, Linknya Oke, udah muncul tuh e, Seperti itu ya, linknya kalau misal nanti butuh tutorial e, Online-nya ada di Youtube Oke, monggo di subscribe Oke. Nanti, Pak. Oke, untuk uh, pertanyaannya karena juga selesai langsung jawab tadi Apabila uh, Berarti ini kasusnya konversi nge? Untuk menyentrikan tetapi belum tahu tentang CP nya Nah, konversinya Nah, itu uh, cara simpelnya pada saat mengisikan Apabila nanti belum tahu tentang JP-nya atau tidak disampaikan atau tidak tertera di sertifikat mungkin uh, bahwa dan ibu sekalian dapat langsung pilih durasinya, ya okay. di situ ada keterangan pilih durasi. Nah itu diklik aja akan muncul bentuknya JP. Kalau yang sudah uh, apa ibaratnya udah tahu JP-nya tinggal pilih JP-nya aja. Nah kalau yang belum tahu, nah ini ada dua bentuk lainnya. Yaitu hari dan SKP ye, SKP ini biasanya nanti tim nakes yang biasanya sering mendapatkan pelatihan Tetapi bentuknya bukan JP tapi SKP Nah, nah kalau misal hari ini mau diisikan seperti itu ya Untuk BIMTEK hari ini Nah itu kan dari BKPP mungkin tidak menyampaikan JP-nya nah, nah kasusnya mungkin seperti itu Nah bapak dan ibu tinggal pilih harinya aja. Itu harinya ya Dipilih hari aja, di sini diisikan satu. Seperti itu, nge. di sini tadi dipilih, misal ini adalah BIMTEX. Seperti itu, maka akan muncul di sini uh, keluarnya adalah empat hari. Nge. Di sini ada, nah, oke, okay. seperti itu, nge. jelas? Oke. Okay. Nah ada pertanyaan lagi kalau pada sertifikat tidak ada nomor sertifikat dikosongi saja Pak Nggih, bisa diisi strip aja nggak apa, apa atau kosongnya aja nggak masalah itu enggih karena mungkin semisal uh, ada kegiatan seperti ini yang tidak mengeluarkan uh, sertifikat itu dia di strip saja tidak masalah nggak Pak karena tidak semua kegiatan pasti uh, ada sertifikatnya Oke ada pertanyaan lain tentang sistem Apa adakah hubungan antara SKP dengan OSS ini? Bentar, Bapak SKP di sini yang dimaksud, nopo, Kalau yang uh, saya maksud di sini SKP itu adalah satuan apa, Bapak? kegiatan latihan itu. Nah, ini biasanya nakes-nakes Bapak yang akan mendapatkan kasus ini tenaga kesehatan seperti itu, perawat atau dokter. Mereka itu satuannya adalah SKP. Jadi yang dimaksud bukan SKP kinerja ya, Pak? Bukan, bukan SKP di sini, yang dimaksud bukan tentang sasaran kinerja pegawai, enggak? Dan tetapi SKP satuan kegiatan, keladan seperti itu. Berbeda, enggak? Oke, Lanjut pertanyaan lainnya. Apa ini Mas yang belum dijawab? Ini? Apa ada batasan minimal dan maksimal seketika yang dimasukkan tahun 2019-2021 batas minimal tidak ada ya, Pak, ya? Tidak, ada. Tidak, ada. tidak ada, makin banyak malah kami semakin senang, artinya semakin lengkap yeah. Kemudian berikutnya dari SD Bandungan dalam link di ACSN Sementara hanya ada tampilan identitas belum terlihat kiranya betul demikian. Uh, coba itu di cek di uh, tab yang sebelah ada dua tab kayaknya kalau salah itu yang pertama uh, bisa dicoba so, Saya mungkin bisa saya screen ya mohon izin, saya share screen mungkin cara untuk login ke IPASN untuk mengecek, sebenarnya ini materi tambahan mohon, gitu, tapi bolehlah kita sharing. IPASN. Sudah tampil, gitu, Pak Ibu sekalian, untuk halaman IPJASN BKN Goit. Jadi untuk nama pengguna, kita masukkan NIP. Kemudian passwordnya itu adalah eh, di sini tertulis bahwa nama depan PNS, nama depan PNS sebelum spasi pertama dengan huruf kecil, berarti nama saya itu lengkapnya Muhammad Hanafi, maka password saya itu adalah. Jadi, ini mungkin Bapak Ibu bisa mengintip ya, nanti nilai. Okay. Yang diintip nilainya seperti itu, ya. masih belum full. Oke. Jadi, di sini ada beberapa uh, menu, kita tinggal melihat nilai indeks, nilai ASN, klik di ini apa ya, Oke, Dia tertera profil seharusnya kalau semua sudah terinput itu di bawah profil itu ada nilai indeks profesional ASN. Okay. apabila belum mungkin data dari SAPK itu nanti perlu kita cek karena ini basisnya adalah basis data SAPK. Nanti inputan dari riwayat ciprat ini adalah akan kita rekonsiliasikan dengan data-data SAPK di BKN. Okay. Kemudian juga setelah PDM Masyarakat PK itu kita uh, approval nanti juga akan tersinkron dengan dengan PDM Masyarakat PK kemarin. Jadi ya, kita lihat di sini bahwa kualifikasi pendidikan terakhir saya mendapatkan nilai maksimal 25 karena saya sudah satu, okay. uh, itu. Kemudian kompetensi karena belum melaksanakan di grad sesuai tingkat jabatan saya selanat maka belum bisa mendapatkan nilai yang maksimal yaitu dan seterusnya sehingga nilai total saya adalah 70 jadi memang yang dinilai aspek, yang dulu dari IPASN ini, Indeks Profesionalitas ini adalah kualifikasi pendidikan, nomor satu, kompetensi, nomor dua, kinerja, kinerja ini adalah melihat nilai SKP, Pak Ibu sekalian di akhir tahun berapa, okay. kemudian disiplin. Kalau belum pernah mendapatkan hukuman disiplin, nilainya lima, ini maksimal. Okay. Kinerja itu nilai maksimalnya tiga puluh, apabila sangat baik ya, kalau ini kategorinya baik dengan 25 dan seterusnya itu ada saat e, jaringnya ketentuannya di perkaplik eh, nomor 8 tahun 2019 seperti ini dan kategori 70 ini masih rendah ya, Ibu. E, 61 sampai 70 itu masih termasuk kategori rendah jadi kalau misalnya di, di Tengok di nilai indeks kekuatan ASN-nya masih rendah itu banyak temennya, di saya. <laughs> Karena saya belum dikatakan. Dikat Demikian mungkin cukup untuk sharing mengenai IP ASN dengan melihat nilai standar indeks kekuatan kita sekitar melalui aplikasi dari BKN, IP, CSN, BKN. Nanti silahkan dipartikan Bapak-Ibu sendiri-sendiri. Terima kasih. Ya, mungkin untuk singkat waktu, Mas. Ada lagi ya? Yang belum? Ya oke, okay. dari SD Kapuang ini. Ya. Ya. Pak, saya sudah mencoba beberapa kali untuk melihat IPASN. Tapi password tidak muncul, tidak sesuai. Kalau tidak bisa, saya harus menghubungi siapa. silakan nanti menghubungi. Ini, ini, ini. Ya, nanti mungkin bisa uh, sementara uh, kita cek dulu, mungkin bisa Jabri ke saya atau Mas Prakom, nanti uh, untuk kita cek. Kita cek lagi. Mungkin uh, Ibu bisa melalui chat ini, sampaikan link nanti kita uh, cek dulu. Kapuan, kis. Kapuan, Ibu Betty ini, Pak.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 kalau namanya hanya satu kata mengendirinya nama depan saja ke mana ya, anak-anak serup -anak ya, nah, tentu saja ya, kalau <laughs> dan dia Wuliani. kalau yang ma ma ambil pensiun dan kebetulan tiga tahun terakhir enggak mengikuti tidak apa di input <laughs> ya tentu saja tidak ya. kalau di dalam tiga tahun terakhir tidak mengikuti diklat, ya eh, dia kan tidak punya data diklat ya yang mau di apa <laughs> Yeah. ya, berikutnya dari Rahayu, bagaimana kalau misalnya dalam satu tahun tidak ada sama sekali, sama sekali di yang diikuti apa dampak atau sanksi tertentu? Okay. Dampaknya ya, kemungkinan kan, tidak bisa meningkatkan kompetensi. Ya, jadi tidak ada tambah-tambahan pengalaman. Epos, eh, uh, kompetensinya, yeah. yeah. iya, kompetensi itu tidak disiklat, ya. Saya malu, ada nanti masuk ada belajar mandiri. Ya, itu yang ada kompetensi. Ya, jadi belajar mandiri itu sudah termasuk kompetensi. Jadi, dia jelasin, tidak harus pergi ke suatu tempat, itu tidak ya. ada mandiri, juga termasuk diklat ya, itu mungkin yang sering nggak guru Itu sering melaksanakan adalah pasti kami hadir bukan jika teman-teman pelat perencanaan dimensi sekeliling jauh Kemudian belajar mandiri bimbingan di tempat kerja juga bisa coaching mentoring coaching magang di sharing nah, nih komunitas belajar ya jadi guru kumpul-kumpul itu membahas suatu permasalahan juga termasuk pengembangan kompetensi ya jadi uh, pengembangan kompetensi dari mana cuma bentuk tentunya uh, ada diklat pergi kemana dan dan itu ingatkan nih ya, asing tentunya materi link sudah tidak muncul materi di link kok tidak muncul dan nanti tadi ya nanti abis ini kalau nama depannya singkatan menggunakan eh, mengirimnya bagaimana S -K, S -K, ya nama Z prihatin yang bias lihat di SK kalau sesuai ketentuan itu adalah sebelum spasi gitu. sebelum spasi, Berarti ini itu nilai uh, passwordnya adalah k titik z titik k titik z titik, kecil berarti. Betul, nih Pak. Ya, ini berikutnya Untuk masuk IP, ASL, password tidak menggunakan lagi eh, menggunakan apa ya? Oh. Sudah ada petunjuknya di linknya, nya Silakan dicek. Jadi kemudian, untuk kegiatan tingkat kecamatan, apakah bisa diinput selama pengembangan kompetensi itu dilaksanakan? Ya, di sekolah pun bisa. Jadi, di kecamatan, bisa di Pemda bisa apalagi di luar. Ya, ini di Dinas Pendidikan dan Kompetensi. Ya. Dalam rangka pengumuman, bisa itu. Jadi, kecamatan itu bisa, uh, bisa uh, melaksanakan garis kompetensi. Ya, langsung tentunya dari. Mbak Siti Patona, untuk daftar diklat yang sudah masuk dalam data, apakah perlu diperbaiki? Uh, apabila ada kesalahan, bisa diperbaiki, Pak. Okay. Okay. Bisa diperbaiki, Pak. Kemudian diklat yang diak diakui minimal yang berapa? SKTP? Apa? Mohon pencarah. SKTP apa? diklat semuanya pak semua diklat semua yang diakui minimal yang per oh seperti semuanya ya, semuanya nggih semuanya apakah ada ada pengembangan kompetensi ada berarti kita masuk, termasuk dimasukkan kemudian dari ngad kalau nama depannya di angkatan mengintinya bagaimana Ya, nama B. Riono, Baga bagaimana? Eh, uh, kalau sesuai petunjuk, berarti itu passwordnya adalah B kecil titik. Okay. Tapi itu perlu dicek lagi, Pak. Di eh, uh, kemarin, apa memang itu disingkat seperti itu, Pak? Okay. Yeah. Ini itu nih, Pak Kemudian dari Rizio, program yang sedang berjalan seperti... CGP, apakah bisa di -imput? Apa gerib? CGP, ini mungkin mohon kami klarannya. dia langsung voice-way ya. orang ini cukup ya. ya. diskusi aja. Ya. Jadi ya, di kiri nomor 2 mungkin bisa menghidupkan uh, suaranya, di-unmute silakan CGP. Nama Usman. Tunggu. CGK, KKQ. Mohon langsung diaktifkan, diaktifkan. Oh, saya itu. Yeah. dari Giresoh Usman Hasanie monggo bisa dicat hidupkan Pak Usman Pak calon guru apa itu calon guru pondok apa Kata itu? Ya, ya. Ke, itu ya, ya. eh? kalau bentuknya Sampai pelatihan itu. dan ada surat perintah dan ada sesuatu oh. mungkin dia bisa dimasukkan oh. teman. apa itu saya dikirim? jadi selamat ya. dalam rangka pengembangan kompetensi silahkan dimasukkan di dalam data tersebut nih, nih. nih. nih. Ya. silakan monggo lanjut ada lagi masih ada Tujuh. sedang dalam proses ya tuh saja sampai selesai dilutar. di calon guru penggerak uh, calon guru penggerak pasang lagi nih yang belum monggo ya, langsung apabila dasar terikat di bawah 4 jp misalnya 3 jp boleh diimbu boleh boleh boleh enggak diisikan tiga dua ya tidak ada sertifikat yang diupload Sementara belum bisa menampung upload sertifikat, kok. masih ada keterbatasan eh kapasitas server, maka sementara belum ada verifikasi juga. Jadi mari silahkan untuk di -adi. sesuaikan dengan sertifikat yang dimiliki, tapi kita belum meminta untuk mengupload bukti sertifikat. Pada satu pada masanya saatnya mungkin setelah kita mempunyai kertas yang mati kita akan minta sertifikat uh, tersebut jadi mungkin disembari disiapkan perlu aja untuk scan sertifikat yang telah diinputkan ada lagi mungkin bapak mohon bapak mohon petunjuk apabila ada sertifikat di bawah jadi oh, sudah sudah kemudian tapi sedang proses oke oh, tapi itu sedang diproses kemudian berikutnya untuk bukti konversi, konversi yang berupa formulir itu yang seperti apa Nge? maksudnya apa itu untuk bukti konversi yang berupa formulir itu yang seperti apa ya monggo Mbak Anu Mbak bisa dihidupkan catnya silakan Ya, ya, monggo oh, silakan, mbak Nisa. Maksudnya, maksudnya gimana ya? Cara konversi, Se formulir, berupa formulir. Yang itu seperti apa ya? Kemudian oh, kalau bisa nyambung, kita sambungan Teruskan. terus kan? Terus para muka. Monggo November pensiun. Aku November pensiun. Apakah masih masih input November? November? November kapan ya? November besok. November, November sudah <laughs> <November laughs> ja pensiun. Berarti hari ini sudah ja pensiun. Sudah <laughs> ya. ja pensiun. Berarti nggak perlu usul. Akhir Besar, November. Eh, <laughs> ini udah <laughs> ini udah offset. <laughs> nah, akhir November. Lanjut Monggo yang bertanya langsung hidupkan. Ah, terima dia eh, pertama. Kakak. Oke sekolah apa bisa masuk dalam pengembangan teknologi fisik KKG ya, selamat dalam rangka pengembangan kompetensi silakan masukkan Jadi, ya lanjut habis ya tapi kelihatannya, monggo yang ini lagi sebelum kita akhiri waktu sudah menunjukkan 5 kurang sedikit uh, Bapak Ibu yang hormati bahwa pengembalian kompetisi ini adalah dalam rangka ya dalam rangka kita mencapai nilai yang diharapkan di IPASN. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu tidak uh, katakan belum ya belum meningkatkan kompetisi kami mohon ya, kami mohon ada beberapa cara ya cara untuk dalam kompetisi yang kami sebutkan tadi ya, ini seperti arahan tadi bahwa mengingat ada ya anggaran dalam Pengembangan kompetisi di lingkungan pegawai negeri gelang, khususnya pelanggaran kegiatan yang bentuknya pelatihan atau pengiriman ya kami harapkan masing-masing izin -masing. kerja dapat uh, lebih apa ya inovasi ya dalam rangka teman-teman uh, kita ASEAN kita uh, dalam rangka pengembangan kompetisi ini harapan kami itu jadi Halo. dampaknya apa dampaknya nilai IP ASN kita nanti akan uh, tidak sesuai dengan harapan. Ya, ya mungkin kampanye di situ ya, tapi kami harapkan masing-masing SKPD uh, kepala sekolah masing, masing akan memperhatikan uh, ASN dalam rangka pengembangan kompetisi mungkin itu ya sebelum kami akhiri mungkin ada pertanyaan ya lewat uh, room, kamar room, eh, kamar room, lewat ruang yang tersediakan sambil kenalan monggo suara monggo suaranya dari 300 lebih lebih problem ada suaranya ya tadi ya. Monggo. Oh, Untuk Maya Sapika. Untuk Maya Sapika. Oh ini belum di. Oke, oh, oke, okay. oke. Okay, okay. Gulon ke? dari gulon? Ya dari gulon silakan. Monggo, oh, oh, monggo, mbak Malika. Silakan. Oh, mbak Malika ini. Terima kasih. Dijaga. Saya sibet. Ya terima kasih. Uh, tadi ya. saya membaca apa kaitingan tadi ada yang maksnya uh, menjawabnya hmm. ada <laughs> yang seperti belum terjawab atau karena di sini apa suaranya kurang jelas. Saya mau tanya of... lagi yang untuk KKG. Yang untuk KKG itu nanti um, Pengimputannya itu buktinya apa? Eh, K, KG... KKG. apa Bu? Kegiatan KKG apa Bu? kelompok kerja guru. Uh, uh, uh, itu sama ini eh uh, ini itu punya catatan ya. Untuk bukti sementara tidak perlu perdi, apa, Tidak perlu dimasukkan dulu, Bu. Jadi ada iya. kegiatan, ya kan? Ya. itu namanya kan komunitas belajar itu adalah ya. per hari maksimal dua CP per hari bu jadi per hari itu maksimal dua CP okay. iya oh, ya. saya kira banyak itu guru, -guru yang melaksanakan kegiatan ini ya nanti nih bu jadi ibu misalkan seminggu satu kali dua kali oh. berarti sudah dua CP bukti fisiknya pak buktinya siapa untuk saat ini belum ya yang oh, tidak. maksudnya yang dibutuhkan itu nanti oh iya ada surat tugas dia. Eh biasanya Bu nanti setelah itu ke depan harus ada surat tugas. Nggih, dari kepala sekolah. Harus oh, ada surat tugas. Oh. Iya, heeh. Uh, yang dibutuhkan apa lagi, Pak? Eh uh, sementara cukup eh uh, surat tugas dulu, Bu. So ya, dari hmm. apa langsungnya. selanjutnya, eh, Silakan. Jadi saya yakin guru itu melaksanakan kegiatan proses belajar banyak ya, tapi belum tercover atau mungkin terdokumen, akhirnya gitu. Nah, misalnya ya. kalau, kalau kakak di, apa um, ya. hanya di lingkup sekolahan, boleh. Hmm. Ya, yang ini dalam rangka Menguji kompetensi. Eh, bahasa apa? Dilarang menguji kompetensi. Ya, nanti ada ada daftar hadir, mungkin daftar hadir ya, bisa daftar hadir, bisa tugas Itu sebagai apa? Bukti eh, di dalam eh, pengisian ke depan gitu, bu. saat ini, bagaimana? Belum dulu, ya. Oke, mau akan mengikuti web, webinar. Webinar itu boleh nggak dimasukkan? Oh, Bo eh. okay. boleh, ya. Boleh, Bu. Dalam rangka Panglima Muda sini, tapi boleh, boleh silakan ke depan. Harus ada surat tugas, nih. Saking rasa lagunya, suami ini kan banyak teman-teman ya, ya. kita. Masalahnya biar lebih tanpa ya, ya. semangat doang. Apa langsungnya biasanya gitu? Hmm. Eh, ke depan harus menggunakan seratus, tugas. sih silakan ada sertifikatnya, enggak apa-apa, Pak ya Pak, apa ya, emang dasar tugasnya. Dasar tugasnya, hmm. bukti dasar tugas tugas. Hmm. terima kasih, Pak, Pak. Eh, ini sami, sami Ibu itu, ini emang Halo, Pak, okay. halo, halo, oh, yeah. halo, okay. Bapak halo, dari yeah. SDM Soka nggih monggo Bapak ngaso setres rumbung nggih. Yeah. Badhe nyuwun besok, Pak. Yeah. Nggih yeah, uh, pripun Bapak? Kalau saumami se se sertifikat sebelum 2019 ada yang terlewat belum dimasukkan bisa dimasukkan enggak ya? Sebelum 2019. Bisa Bapak, tapi ini uh, yang di diprioritaskan Prioritas. 2019 sampai 2021. Tapi kalau berkena ingin mengentrikan Rumah yang yang lama, meskipun itu nanti tidak, tidak menjadi dasar penilaian IP Ya, monggo, Pak. Bisa ngatur, yang mau ubah IP nanti hanya yang tahun 2019 sampai dengan sekarang, bapak Oh, anjing, dia yang lainnya monggo ya, ya, monggo Bapak Ibu, bukankah kita ketemu? Enggak, Resen. Ya, kita berharapkan nanti semua PNS bisa semua PNS dan ASN, semua ASN ya, untuk mengisi Ibu mulai mulai tanggal 12 sampai eh, mulai hari ini sampai tanggal 12. belas, tanggal dua belas akan meningkatkan uh, nilai IPSN Kabupaten Magelang. Uh, mohon Pak Nadiyat, tadi. Joko. Oh, izin bertanya pak dari SD Negeri Tumpur Ujah 2 kok belum kelihatan ulangnya ya open video. bisa di Biar, open bu videonya sudah pak ketahuan ya, nah, ya. ya, ya. sekarang <laughs> ketemu Mampu. lagi ya pak Joko good, good, good. ini uh, mengenai pengisian Hmm. apa data ini untuk yang P3K, apakah juga harus mengisi Pak? Ya, Karena ya. tadi saya coba, saya kan P3K saya coba kok belum bisa menggunakan NIP, NIP dan NIK ya, gitu. uh, Pada prinsipnya ASN, H1, atau Bu, BNS, dan p eh. tetap mengisi Bu jadi mengisi Betul, ya atau ya, mengisi uh, sehubungan dengan uh, apa Uh, akun dan sebagainya mungkin ada kesalahan dalam penulisan tag itu mungkin nomor oh, induk pegawai atau mungkin kakaknya juga bisa ibu nih oh. mungkin dari satu teman -teman lagi ini. pak Yunsewu oh. satu lagi untuk tadi uh, saya bertanya soal my S ini kan tadi hubungannya dengan CASN uh, kepala sekolah saya buka tadi datanya kok untuk yang apa SKP itu tahun 2020 belum ada. Terus katanya belum terinput di my SAP. Uh, Terus saya buka my SAPK, ternyata memang belum ada yang tahun 2020. Kalau apakah bisa ditambah? Tidak ya. Untuk yang SKP-nya. Oke, eh, Bu, bu tanyaannya. Iya Pak jema tersebut uh, kebetulan sekali saya juga ingin menyampaikan uh, update info mengenai pdm siapakah <laughs> pdm my sapk g berhormat yeah. pemutafiran data mandiri bahwa uh, yang pertama menjawab pertanyaan dari uh, SDN nomor 2 Apakah bisa menambahkan data SKP tahun 2020 yang belum terinputkan? Jadi, apabila sudah hijau, maka pada kesempatan pemutakhiran data mandiri tahun ini belum bisa, Bu. Kalau sudah terlewat hijau, walaupun itu belum sempat memasukkan data SKP dua tahun terakhir, itu dianggap sudah menginputkan data itu bisa diperbaiki nanti eh, melalui PDMS-APK setelah dibuka lagi pada tahun 2022. Kan rencananya nanti itu akan dibuka secara terus-menerus, tapi periode sekarang ini memang, eh, memang sudah ditutup. Akan tetapi, akan tetapi untuk kesempatan ini memang sekarang baru kebetulan, ini mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 15, ini mai, SAPK itu dibuka kembali. Okay. Tujuannya adalah karena ada ASN itu yang, meskipun tadinya sudah hijau semua, itu uh, kembali merah, alias dengan kata lain ada riwayat uh, yang belum di, uh, dianggap belum diinputkan, okay. hmm. makanya. Mohon nanti untuk semuanya, ya, dari Bapak Ibu Guru. Eh, karena ini kesempatan dibuka lagi, silahkan untuk PJMS APK bisa dicek kembali. baik itu bisa melalui aplikasi ataupun bisa melalui eh, web, ya, melalui Chrome. Silahkan diulang, di, dilihat kembali. Apabila ada yang masih merah, biasanya ada di riwayat keluarga atau di riwayat jilbab, biasanya itu silahkan untuk di hijaukan kembali dengan melakukan pemutakhiran data lagi eh karena beberapa waktu yang lalu informasi dari BKN memang ada box di sistem buks itu katakanlah error eh, di lewat keluarga jadi setelah buks itu dibetulkan atau diperbaiki oleh BKN ada beberapa ASN yang eh, PDM nya itu merah lagi nah, makanya bagi, PD, bagi ASN yang PDM-nya itu masih merah, coba dilihat lagi nanti, itu nanti diminta untuk menghidupkan lagi. Batasnya adalah tanggal 15 November. Nanti akan kita beritahukan, setelah mungkin setelah pendataan dekat ini selesai, sekarang kita fokus ke pendataan dikelar melalui OSS. Nanti setelah itu, Bapak-Ibu akan kita beritahukan ASN-ASN mana, yang PDM, my nya masih merah. Nanti yang masih merah akan kita infokan. Tapi sebelumnya bisa dicek dulu aja. Kalau masih merah bisa diperbaiki. Nanti akan kita infokan di tiap melalui masing-masing korwil. -masing Nanti harapannya koordinator korwil bisa menginformasikan ke SD yang bersangkutan, ASN-ASN yang masih merah minta untuk merujukkan kembali. Demikian informasi mengenai eh, PDM SBPK karena kebetulan yang menyikung Jadi saya utarakan status nggih. Nggih, monggo. Preso oh, maling, ma. ye, berapa monggo? Yang uh, terakhir uh. saya buka My SAPK itu masih ada yang merah satu, padahal kemarin sudah hijau. Ya, yaitu ye. pada data keluarga. Okay, biasanya nah, tetapi, itu Pak Ya, Saya perbarui Tapi lucunya satu Pak Saya memasukkan Nama istri saya Tetapi kok di bawah Itu muncul uh, Pilihan Sudah meninggal Tanggal berapa Itu tidak bisa saya gonta ganti Lalu gimana itu Pak terkait itu nanti uh, bapak menginput lagi saja bapak, okay, hmm. terus nanti kemudian pada tahap verifikasi, okay, nanti kan ada tahap verifikasi lagi ini pak, karena ini dibuka lagi. Hmm. Ya nanti uh, verifikator itu hanya menyetujui atau memverifikasi satu data yang benar. Data yang salah atau data yang dianggap istri bapak sudah meninggal itu nanti bisa diabaikan. Makaten Pak, jadi bapak nggak lagi aja? Nggak, maksudnya gini. Oh ya, maksudnya gini Pak. Padahal istri saya kan masih hidup, anak-anak saya masih ya, hidup. Ya. Tapi e. di situ kok ada pilihan itu saya lewati tidak bisa dan harus menunjukkan tanggal berapa meninggalnya itu kan lucu itu. E. Nah, itu mungkin salah satu sistem, uh, yeah. Jadi mungkin yeah. nanti solusinya nanti Bapak bisa seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, atau nanti bisa kita lihat dulu, bisa kita cek dulu, Bapak. Nanti mohon untuk Bapak bisa menginformasikan melalui inbox, Pak Soeharto. Nanti kita cek dulu. Oh, J, J, J, J. matur suwun, Pak, penjelasannya. Yeah. Yeah. Yeah. nanti mohon midnya Pak diinformasikan ke saya Pak. Yeah. Oh, yeah. Oh. Oke, okay, monggo. Pertanyaan terakhir, monggo. Sinten? izin bertanya, Mbak. Oke, okay. Bu Idayati, monggo, Bu. Ini yeah. oh, dengan dibukanya My kembali, itu apakah juga bisa termasuk untuk pembetulan yang kemarin pengisi, pengisiannya? Belum betul? terima kasih, Iya, yeah, Bu. Matur suwun, apabila sudah hijau, itu apabila sudah hijau, tidak bisa. Bu. Ini hanya yang uh, dibuka hanya yang masih merah saja bu. Okay. Uh, untuk data yang yang sudah jauh itu bisa tapi menunggu dibuat kembali periode tahun yang akan datang. Kalau saat ini dibuka hanya untuk menghijaukan uh, yang kembali merah, Ketan, bu. Okay. Ketan, bu. Oh, Ketan, bu. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Yeah. Cukup, Ada lagi mungkin? Sampai jam Iya. Um, ya. okay. Bapak-Ibu yang telah dengan setia sampai jam 5 masih uh, melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Kami selaku penyelenggara saya yakin banyak kesalahan dan kami harapkan uh, Bapak-Ibu uh, tetap Semangat dan tolong dalam rangka meningkat, dalam meningkatkan nilai IPASN Kabupaten Magelang kami mengharap semua ASN di Kabupaten Magelang bisa mengisi mengisi link yang tersediakan kemudian kegiatan tahun 2019 sampai 2021. Saya yakin dengan bapak iya. ibu sekalian dari pendidikan banyak Uh, mendukung ya, dalam rangka penilaian IPAS ini ya kemarin kita berusaha kesehatan dan dinas pendidikan, karena apa? ini adalah uh, pegawai yang Kali cukup ayo. banyak di Kabupaten Magdalang ya. Ibu ini telah sampaikan pada Bapak Teman Bawesi sekalian semua ASN diharapkan mengisi uh, pengembangan kompetensi kata-kata se ya, sehingga kami banyak kekurangan uh, dalam hal ini, kami akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.